Usai viralnya kasus kekerasan yang dia lakukan temennya Dia sekarang lebih santun dan tenang Persahabat, Kita lihat slide kedua Rizky Bilar banyak berubah Usai kasus kekerasan teman Bilar mengatakan lebih santun Masya Allah, luar biasa papabi Pengacara bernama Indra Tarigan Akui banyak perubahan Rizky Bilar Usai kasus yang menimpanya bersama Lesti ia mengatakan bahwa Rizky Bilar sekarang banyak memperdalam agama dan lebih santun. Alhamdulillah, sepantasnya orang menuju kebaikan kita dukung dan doakan, katanya persahabat. Masya Allah, bukan cuma Bilar persahabat ya kita semua pastinya kalau sudah melakukan kesalahan. Ya jangan sampai diulang lagi, setidaknya berubah lebih baik, tidak rugi biarpun tidak akan ada orang peduli Itu bukan buat orang lain, tapi buat diri sendiri, Masya Allah Mudah-mudahan Papa Bi ke depannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik Menjadi imam yang baik, menjadi pemimpin keluarga yang baik dalam rumah tangganya, Amin dan selanjutnya bersahabat ada informasi mengenai voting Bunda Loise Kejora Perolehan sementara dalam waktu 8 hari Alhamdulillah sudah tembus 7,6 juta vote Semangat Rusia untuk warga Konoha terus voting Sampai penutupan, jangan lengah, jangan kendor semangatnya Buktikan kekompakan dan kesulitan kita Untuk mendukung karya-karya Lesti Kejora Mudah-mudahan bisa memborong piala penghargaan Indonesian Music World 2022 Dan bismillah juga hari ini bisa tembus 8 juta votes Persahabat ya. semangat terus untuk kita semuanya Kemudian juga disimak persahabat di l. Ini ada sebuah kalimat komentar nih bersahabat ya Disitu kalimat komentarnya Mimin mau tanya Kalau dirasa terlalu kepo atau nggak sopan Karena aku cuma fans biasa Sebelumnya aku minta maaf ya Apa benar? Kabar yang beredar bahwa hampir semua mantan karyawan Leslar Entertainment Direkrut jadi karyawan di perusahaan yang didirikan Deprau Itu sebuah pertanyaan Masih pagi baca ginian katanya persahabat ya Kita simak jawaban dari Galeri Abang L Kita ini fans Les dan Laria Jadi apapun yang terjadi kepada para ex-karyawan itu bukan ranah kita Mau mereka kerja sama siapapun itu terserah mereka juga butuh makan, menghidupi keluarga, jadi ya memang harus kerja, kurangi kepo yang berlebihan ya. Fokus aja kelas dan lar, gak usah merambat ke eks karyawan Keluarga dan privasi idola cukup nikmati apa yang ada, bisa kan? Tuh, itu jawaban dari fanbase mudah-mudahan persahabat kita selalu menjadi fans yang baik, selalu menjadi fans yang selalu optimis mendukung karya-karya lesti dan rizky pilar. dan untuk berikutnya persahabat ya kita lihat juga di sini ada unggahan igs dari marwah fc 20 jam yang lalu ini unggahan kemarin ternyata persahabat ya admin dari marwah fc sudah tiba di bali wow. Ini cute banget bersahabat ya, tiba-tiba sudah ada di Bali aja nih admin Marwai FC Kita lihat juga postingan Marwai FC ini pun diunggah kembali oleh akun fanbase Leslar Sweetie Kalimat Caption pun dituliskan Dear Marwai FC, pakai pintu apa kira-kira? Pintu Doraemon, Pintu Hinata? Apa pintu Naruto? Sudah di Bali aja loh, suit pakai Pocomanga katanya tuh ya <laughs> Kita lihat juga bersahabat ya, banyak tanggapan komentar dan respon juga yang diberikan Diantaranya dari akun Sudaria12Bali mengatakan Coba deh tanya sama adminnya Bali bagian mananya ya Uang Bali dari pagi hujan terus katanya tuh ya Kita lihat juga persahabat Tanggapan lain dari akun Instagram love LL mengatakan pohon mangga di mana mana juga tinggi bisa bahayaan binya nih katanya tuh ya Masya jadi traveling kenapa harus mangga videoin Kan bentuknya sama katanya tuh aduh Masya Allah banget ya Mudah-mudahan ada kejutan Ada kabar baik yang kita dapatkan Mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh Leslar Semoga selalu dimudahkan Selalu diberikan kelancaran Amin Apalagi persahabat kita mendapatkan informasi dan kabar bahwa Lesti Bilar dan keluarga persahabatnya selain tentunya di Bali untuk liburannya bakal ada dua kota lagi persahabatnya negara Jepang dan Arab Saudi persahabatnya untuk menjalankan umroh doakan saja niat baik dari Lestlar dan keluarga mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan amin.